Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amm yatasa'alun Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? An-Nabi azim Tentang berita yang besar, hari berbangkit. Yang dalam hal itu mereka berselisih. kallaa saya'lamun tidak kelak mereka akan mengetahui summa kallaa saya'lamun sekali lagi tidak kelak mereka akan mengetahui Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu Tujuh langit yang kokoh Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang Matahari. dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu Biji-bijian dan tanam-tanaman Dan kebun-kebun yang rindang sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan yaumayun fakhufi yaitu pada hari ketika Sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Wasuhi rotil jibanufakan natsaroba dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Inna jannah makanetsmursoda sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Selain air yang mendidih dan nanah Sebagai pembalasan yang setimpal Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Padai kawangan ba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jazaa' amr rabbika 'ta'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamliku minhu khitabah. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Pengasih mereka tidak mampu berbicara dengan Dia Ya huma yaqumurru wal malaikatu shaffa pada hari ketika Ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang maha pengasih. Dan dia, hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, Niscaya dia... Menempuh jalan kembali kepada Tuhan-Nya. Inna anzalna kum azaban qarieba, yooma yanzur maru ma qaddamat yada. Sesungguhnya kami telah memperingatkan Kepadamu orang kafir Azab yang dekat Pada hari manusia melihat Apa yang telah diperbuat oleh Kedua tangannya Dan orang kafir berkata Alangkah baiknya Seandainya dahulu aku jadi tanah.